Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh Nah ini kita akan melihat ini yang namanya soft blur. Soft blur. Ini soft blur. Nah, ini, ini tanpa ini ya tanpa kail ini banyak dari silikon kenyal seperti hidup Ingat ini seperti hidup ya ini warnanya fresh ini untuk panjangnya kita akan ukur dulu termasuk kurang lebihnya 5 cm ya termasuk ininya 5 cm ini harganya Rp5.000, ya. Satunya kita jual per piece. Ini udah ada ini tempat untuk kailnya. Anda bisa lihat, ini ada lubangnya untuk kailnya. Jadi, bisa Anda masukkan kailnya di sini, kelas ini. Ini contoh kailnya seperti ini. Anda bisa beli di toko, dan ini juga ini. Jangkrik ya Jangkrik Ini harganya satunya 2.2.500 Ini ada tiga ini, ini kalau ini Nggak ada ini Nggak ada tempat untuk kailnya Masukkan gini Mana yang ya Ini punya kelihatan masukannya gini nah ini masukannya gini Masukannya gini nah ini Anda bisa lihat ini lubangnya Oke jangan lupa untuk pesan ini harganya satunya 2000 ini 2500 ini 5000 untuk satunya kita jual eceran Terima kasih ya, seperti perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.